Kemudian adalah perkenan dengan sesuatu uh, fenomena yang kita saya rasa pada minggu ini kita sudah rasai kalau kita duduk dekat RST sebab sudah ada kebakaran hutan dan uh, pihak hal ewa pelajar pun, pembangunan pelajar pun sudah edakan mas untuk semua orang so, itu salah satu daripada pencemaran uh, untuk Kuliah ini, kita akan meneliti sedikit tentang definisi dia, apa itu pencemaran udara. Kemudian, apakah sumber-sumber pencemaran udara? Dia ada dua, dua tiga kategori. Satu ialah sumber semula jadi. Kemudian, sumber yang digalakkan oleh manusia. Dan akhir sekali, sumber ciptaan manusia. Kemudian, kita akan lihat juga apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran udara ada faktor semula jadi, faktor manusia dan uh, apakah kesan dia dan cara-cara untuk mengawal dia. sebab itu uh, bahagian terakhir itu kita akan uh, ringkas saja sebab masa tidak mencukupi dan kita akan bincangkan cara-cara men, uh, mengatasi pencemaran udara semasa tutorial namun demikian saya ada 2-3 slide uh, sebagai panduan Secara umumnya, definisi pencemaran ialah apa sahaja jenis bahan-bahan yang dimasukkan dalam udara sehingga uh, atmosfera itu menjadi kurang memuaskan. Kurang memuaskan ialah satu definisi yang agak berbeza dari seorang ke seorang lain kan. Namun demikian, uh, kurang memuaskan dari segi bau, dari segi kesegaran, kesehatan dan lain-lain ciri yang boleh merosotkan kualiti udara dan menjadikan tidak sihat serta berbahaya kepada hidupan dan juga sistem semula jadi hidupan itu termasuklah manusia jadi itu secara umum saja, memang jurutera ada definisi dia doktor ada definisi dia, doktor itu lebih mementingkan kesihatan jurutera mungkin lebih mementingkan struktur kemudian Mungkin juga ahli geografi ada, dia punya definisi. Namun demikian, secara umum, itulah dia. Apa-apa sahaja bahan-bahan pepejal gas atau air masuk dalam udara, menyebabkan udara uh, jatuh, merosot kualiti dia. Huh? Sehingga boleh ya uh, mempengaruhi manusia, hidupan, uh, haiwan dan sebagainya. Okey, sumber-sumber pencemaran udara ada... Tiga, sumber semula jadi yang dikelahkan oleh manusia dan juga dicipta oleh manusia. Okay. Jadi, oleh sebab itu, uh, pada masa dahulu, hanya sumber semula jadi saja, sebelum ada manusia. Huh? Tetapi, sebaik sahaja manusia uh, berjalan di atas bumi, mereka sudah uh, menjalankan berbagai aktiviti yang boleh menyumbang kepada pencemaran udara. Uh, kita meneliti yang Semula jadi dulu Sumber-sumber okay. semula jadi itu ada banyak uh, Salah satu uh, adalah letupan gunung berapi Yang sudah memang sudah banyak menyumbang oksid, sulfur, patikulat dan lain-lain masuk dalam udara Nanti saya akan share uh, sedikit tentang peristiwa letupannya besar ha? Kemudian kebakaran hutan ha? sedang berlaku juga ini bukan disebabkan manusia membakar. Itu manusia kalau manusia membakar itu pembakaran. Ini kebakaran hutan secara semula jadi. Masa sekarang musim kemarau yang teruk, hutan sudah jadi sangat kering. Bila bila-bila sahaja bila matahari sinaran terik boleh menyalakan. Kalau ada daun-daun yang sangat kering, dia mudah saja terbakar secara spontan. So, terbakar sahaja akan menghasilkan karbon monoksida, karbon dioksida, nitrous daokside Partikula-partikula itu ialah bahan pepejal, macam asam Bahan habuk pepejal Tumbuhan sendiri pun boleh menghasilkan pencemaran Bila dia mereput, tumbuhan itu mereput, kita ada keluarkan hidrokarbon, debunga, aerosol Dari bunga pun ada debunga Debunga itu bukan baik untuk semua orang Sebenarnya kalau debunga itu terapung-apung dalam udara, kalau dengan banyak kandungan, dia boleh uh, mempengaruhi uh, pernafasan kita. Ha? Khasnya mereka yang ada uh, penyakit asma. Ha? Tumbuhan yang mereput ada tanah, hidrogen sulfide, tanah yang kering macam tanah di gurun bila angin meniup, banyak habuk boleh dibawa ma masuk dalam udara. Ha? Dan dalam habuk itu ada virus juga sebab uh, keadaan binatang yang mungkin mati ataupun najis binatang dan sebagainya bila dikeringkan habuk itu boleh dibawa masuk ha, dalam udara. Uh, Aki sekali lautan sendiri pun, ha, Pulau Pinang, Kusaman, terutama sekali adalah dikelilingi oleh laut ha, dan laut itu bila angin meniup membawa sebahagian daripada garam sau, uh, itu sodium kabinat itu masuk dalam udara. Ha, garam itu sangat halus, boleh ha, terapung-apung dalam udara dan itu juga boleh menjalankan ha, apa ni berbagai masalah ha, dari segi pencemaran. Nah, kesemua bahan-bahan uh, pencemaran ini kalau dia berada dalam sangat-sangat halus, ha, kurang daripada 100 mikron kita panggil sebagai aerosol, aerosol ha, tak, tak kira habuk ke garam ke. Uh, hidrokarbon, debunga. Kalau dia sangat halus, kita panggil dia aerosol. Ha? Macam kita spray itu minyak wangi atau uh, okay, insektisida, ya? minyak tu racun serangga dan sebagainya. Kalau kita spray dia sangat halus, ha? itu aerosol lah. Ha? Okay, ini ialah peristiwa Mount Pinatubo di Filipina yang meletup pada tahun 91. 91, engkau kat mana? Uh, sudah lahirlah, belum lagi. Oi, sudah lama tapa, hmm. muda lagi ya. So, uh, ini gunung di Rusia, gunung di Hawaii. Eh, ini impak selepas gunung Pinatubo itu meletup. Uh, bukan sahaja Filipina mendapat kesan dia, tapi sebenarnya habuk-habuk itu naik dalam udara. Dan udara itu ada angin ha? Angin itu membawa habuk itu mengelilingi dunia Pergi melancung, Sampai seluruh dunia dapat kesan dia ha, Itu bahaya dia ha? Itu sebahagian apa yang kita sebut sebagai Transboundary Pollution Itu pencemaran transboundary Ataupun pencemaran lintas sempadan Sebab hasil di sini lepas tu ditiupkan ke tempat lain Sebab itu kawan-kawan kita yang duduk di Johor Bahru ...dapat pencemaran yang teruk. Bukan disebabkan oleh industri kita sendiri tapi dari Singapura. Ha? Ha, begitu juga kalau kita ha, di Pulau Pinang, kita punya pencemaran boleh melintas masuk dalam perak dan sebagainya. So itu kesan dia. Ha? Selepas... Uh, letupan, habuk itu dibawa mengelilingi dunia dan uh, menutupi sebahagian daripada sinaran daripada masuk dan ini menyebabkan suhu jatuh antara 1 hingga 2 darjah Dah, dalam tahun selepas uh, uh, letupan itu. Dalam tahun 1991 diletup, 1992 dapat kesan dia, sejuk sedikitlah kan. Di antara 1 dengan 2 darjah uh, suhu direndahkan. Okey selain daripada Pinardubo ada juga banyak peristiwa uh, letupan besar di dunia dan kita lihat graf ini didapati ya uh, yang dicatat di dalam tahun-tahun inilah tahun-tahun di mana terdapat letupannya besar. Dan setiap kali letupan berlaku tahun selepas itu suhu dia jatuh dengan mendadak. Okey, uh, ini ialah tahukah tempat itu? Ha, Lake Toba di uh, Sumatera. Siapa pernah pergi? Ha, Shafiq pernah pergi. Ha. Mungkin boleh usahakan lawatan. Ha. Sekarang bukan sangat mahal. So Pinang Medan itu murah saja. Okey, um, tengok ni. Besar, ha? Tempat itu kalau you you berdiri di salah satu ah uh, Pantai uh, Lake itu, you tak boleh nampak di sebelah sana, macam laut saja. Ha? Sebab bumi kita bulan kan, so, sebenarnya tak boleh nampak sebelah sana, sebegitu besar. Okay? So dalam tahun itu uh, letupnya letupan uh, Tasmis Toba itu, 2,800 km kub bahan daripada tanah di bawah masuk dalam dalam utara. Dan uh, menyebabkan suhu jatuh lima darjah Celsius pada tahun-tahun selepas letupan itu. Ha? Sehingga uh, banyak perkara yang buruk berlaku akibat sinaran matahari tidak dapat menembusi uh, tempat itu. Dan, kita juga lihat ada, ada banyak lagi huh? uh, letupan yang besar. Salah satu ialah Tasik Taupo di New Zealand. Letupan itu uh, juga sangat besar menghasilkan sebuah tasik Yellowstone di USA pun pernah uh, meletup uh, USA pun ada ada lagi banyak ha, letupan itu yang kesemuanya mempengaruhi uh, suhu ha, jatuh. Okey. Selain daripada gunung berapi, uh, salah satu lagi sumber sebenarnya ialah tiupan habuk. Banyak tempat di dunia, bukan lembap seperti di katolik seperti Malaysia, tapi banyak tempat adalah kering. Bila kering, angin meniup, habuk-habuk itu boleh bawa masuk dalam udara. Dan itulah kelihatan ha? keadaan atmosfera. Gelap, ha? penuh dengan habuk. Dan bukan sahaja mengganggu penglihatan kita, tetapi juga boleh mengganggu kesihatan manusia. Laut juga, uh, walaupun uh, seronok, kita nampak wajah kita duduk bot, tetapi apabila bot itu berjalan cepat, banyak buih itu keluar dari motor dan sebahagian daripada uh, air itu masuk masuk dalam udara sebagai uh, pencumanan. Ha, garam. Dan garam itu uh, boleh Menjadi nucleus pemeluapan, jadi dia boleh menyerap air membentuk hujan. Kedua ialah uh, garam itu boleh mempengaruhi uh, pengkaratan. Misalnya kereta-kereta di Pulau Pinang mempunyai harga jualan uh, second hand yang yang rendah berbanding dengan Kuala Lumpur ataupun tempat lain. Sebab apa? Sebab kita punya kereta terdedah kepada garam ini maka mudah berkarat. Ha, berbanding dengan aa, kereta tempat lain, itu malah satu sebab. Kalau kita lihat di sini, macam ada jerbu-jerbu ataupun aa, ada kabus kan. Tetapi sebenarnya itu garam. Apabila air laut pukul kepada dinding ataupun pantai, sebahagian dibawa naik oleh angin. Ha, macam ada kabus. Kan, suka ini baik kan? Ha? Saya tak pernah buat pun. Selain daripada itu, kebakaran hutan juga salah satu sebab yang penting membawa kepada pencemaran udara semulajadi. Dan ini sedang berlaku. Merata tempat di dunia, bukan sahaja di Malaysia. Malaysia sekarang pun sudah mengalaminya. Walaupun hutan kita sebenarnya tak boleh bakar. Sebab hutan kita mempunyai kandungan air yang sangat tinggi. Kan, hutan Katolisiwa itu ha, Ada banyak kandungan air Susah untuk ha, dia, dia, dia dia Terbakar Tetapi pada hari ini Terbakar juga ha, Dekat RST Dekat Bukit Bendera Sudah ada banyak peristiwa tau Sebelum RST itu Ada Bukit Bendera pun Kena banyak tempat Tetapi Peristiwa itu Setiap musim bunga Musim panas berlaku Di Australia Di Florida ha, Di Eropah Banyak tempat Dan sangat bahaya sebab apa? sebab manusia juga membina pertempatan di tepi-tepi tempat-tempat yang cantik ini tetapi bila berlaku kebakaran, tengoklah habuk dia naik masuk dalam udara ha? So, itu akan mencemahkan udara dengan secara serius kadang-kadang kebakaran itu berlaku bukan satu dua hari tau berminggu-minggu sebab apa? sebab hutan itu ada bahan api so, Bakar semakin besar Kemudian bila angin tiup dengan kencang Lagi macam kita membakar sate dengan kipas Angin meniup jadi lagi besar Sehingga seluruh hutan dibakar Sehingga sumber bahan api itu tidak ada Selagi ada, dia boleh bakar Ataupun menunggu hujan turun Hujan turun saja boleh memadamkan Saya rasa kalau kita gunakan Helikopter dan sebagainya pun tak ada guna. Tengok betapa besarnya api itu <coughs> Dan bila ini berlaku Memang banyak bahan pencemaran bawa masuk Dalam udara Carbon monoxide, carbon dioxide, habuk, asap Macam-macam uh, ada <coughs> okay, Kita sekarang beralih ke sumber yang digalakkan oleh manusia Ini bermaksud Dia bukan dicipta oleh manusia Bukan dihasil oleh manusia Tapi digalakkan Ha? misalnya hutan sudah kering mereka menggunakan api untuk membakar hutan uh, untuk membersihkan hutan supaya dia boleh menguruskan pertanian misalnya ha? khasnya di negara jiran kita ini sering berlaku kan ha? tetapi syarikat-syarikat yang mengusahakan benda ini ialah syarikat Malaysia banyak syarikat Malaysia sudah pergi Indonesia tempat lain untuk uh, menanam kelapa sawit dan sebagainya so dalam tahun 97 ada peristiwa besar uh, kemarau berlaku uh, sementara itu juga membakar hutan dan menyebabkan uh, masalah besar jerebu yang menutupi aset Tenggara untuk 6 bulan hmm? Julai 1997 sampai Mei 1998. Masa itu juga akibat kemarau, bukan sahaja dapat pencemaran yang teruk, dapat jerubu yang teruk, tetapi juga uh, krisis air macam sekarang yang berlaku di Selangor. Masa itu sangat kering juga. Pulau Pinang pun ada setengah tempat yang ada catuan air dilakukan. Itulah beberapa gambar yang menunjukkan masa yang tak ada jerubu, Ha, satu hari, ha, ini saya saya tangkap gambar itu di atas Bukit Jambul ha. Dulu saya sangat minat, ah, memanjat bukit. Dan satu lagi pada tahun 1997 dari tempat lebih kurang sama, tapi tengok per, ha, perbezaan agak ha, berbeza. Begitu juga saya tangkap dari Enpak, nah, dalam 2000 tak ada, Georgetown ha, kelihatan ha, yang 1997 itu memang USM pun. Sangat kelabu, tak nampak pun. Mari kita beri sedikit fokus kepada jerubu, sebab dia adalah sebahagian daripada pencemaran udara dan di Malaysia saya rasa jerubu merupakan bahan pencemaran udara yang paling serius yang dialami oleh penduduk Malaysia. Jerubu itu ialah satu fenomena iklim dan merupakan unsur yang berwarna putih kelabu. Yang boleh menghalang penglihatan bukan sahaja menghalang penglihatan, dia, dia juga boleh meng, uh, mem, mengganggu kesehatan. Kandungan adalah terdiri daripada debu, asap, gas dan zarah pencemaran yang mengkaburi ya. uh, kejelasan langit. Dibandingkan dengan kabus, ka, jerubu itu tidak ada air. Jerubu adalah kering. Kabus ada air. Kabus-kabus ya. yang kita uh, alami pada waktu pagi. Uh, memang dia adalah kandungan air ada lembapan, tapi jerubu itu tidak semua kering. Jerubu terjadi apabila zarah debu dan asap berkumpul pada hari yang kering dan kemudian ha, masuk dalam udara, menjadikan atmosfera tidak tidak jelas, menjadi atmosfera kelabu. Zarah halus terapung, apung dalam atmosfera dan dia lebih berbahaya berbanding dengan uh, bahan pencemaran yang lebih besar sebab bahan pencemaran lebih besar itu boleh ditarik oleh graviti mudah dia turun kembali ke uh, permukaan tapi jerubu itu sebab dia sangat halus banyak terdiri daripada PM10 PM itu uh, bahan partikulat yang bersaiz 10 mikron kita pakai mask biasa pun tak ada guna dia boleh masuk sebab sangat halus kita kena pakai masker sejika. Boleh menyebabkan masalah pernafasan. Jerubu tebal juga dikenali sebagai asbut. Itu asap campur dengan kabut. Kadang-kadang. Kan? Orang Malaysia juga pandai untuk membuat uh, perkataan baru. Apakah perkataan baru yang sangat menarik pada hari ini? Ha, sentiasa bahasa itu berkembangan baru-baru kita tangkap gambar sendiri jadi selfie ya selfie tak pernah ada selfie baru sekarang sebab orang ada gambar tangkap sendiri sudah perkataan selfie sudah dibentuk ini azbut dulu tak ada ha. sekarang sudah ada asap campur kabur sudah jatak azbut so, saya pun fikir-fikir itu asma itu gabung apa perkataan azab dengan apa Bergurau saja. <laughs> Okey. So, sumber-sumber yang menghasilkan cerubu, banyak. Terutama sekali kebakaran hutan, pembakaran hutan, uh, membakar sampah sarap, membakar sisa padi, uh, semua benda ini, uh, aktiviti semua ini akan menyumbang. Sebab itu saya katakan sumber ini digalakkan oleh Manusia-manusia. ...membuat banyak kegiatan ini menyebabkan jerubu berlaku. Um, ini sangat penting, sila berperhatian. Di Malaysia itu kita ada indeks pencemaran udara, IPU. Ataupun dalam bahasa Inggris kita panggil api. Air Pollution Index, api. Api lagi, lagi senang kan? Sama dengan indeks pollution pencemaran udara. Dan dikelaskan dari kosong hingga seribu atau lebih. Kalau kosong hingga lima puluh... Maka udara itu baik dan makin. Ha? Kalau lebih daripada 500, itu darurat itu sangat berbahaya. Okay? Semasa so, lebih daripada 500, semua uh, sekolah kena tutup. Ha? So pelajar itu beri cuti. Ada ini pernah berlaku pada tahun 1972 uh, di Sarawak, uh, di Kuching dan juga dalam 2005 itu berlaku sekali uh, di Klang uh, di Muar juga, huh? lihat ini ialah peristiwa-peristiwa yang pernah kita catatkan paling serius lah, uh, 1907, 1907 di Kuching lah, uh. ada kawan dari Kuching tak uh, angkat tangan? oh tapi masa itu belum belum lahir lagi ya? Uh? Sudahlah, lah, bayi lah kicik, sudah besar kah? oh 5 tahun, tak tahu lah, 5 tahun tak oh. tahu lah, uh, tahu ah? masih ingat tak? Uh, ingat tak? Uh? Ah, masa itu pergi kinta kanan saya kan, cuk so, gemblar sebab tak perlu pergi mah, tu kan? Sekolah tutup, tak payah pergi mah. Masa itu kucing mencatat API 860, sedangkan 500 sudah darurat. Ini 800 apa saya katakan betapa ke apa besar. Ha. Macam saya tahu ni nampak Syafiq Kalau memang berlaku tahap ini dia di sana saya nampak dia punya bayang saya. Tak saya tak tahu tu siapa sebab ha, sangat tebal uh, jerubu itu Kemudian dalam a uh, 2005 berlaku di Kelang 400 ha hampir taduran. Okay. So baru-baru ini 201 a uh, tahun ini di Kuala Selangor Kelang pun uh, ada mencatat 156. USM adalah salah satu daripada stesen yang ada mengukur. So, tapi dalam tahun ini baru saja dua, tiga hari USM 64. 64 tu dia jatuh dalam kelas kedua lah, sederhana lah, sederhana. Okey lah. So, itulah. Dan itu ialah kesan dia. Sekiranya kita jelas tu health measure yang kita perlu ambil uh, tak ada had kita boleh buat apa saja kalau ini moderate sederhana juga tidak ada had sekiranya lebih dari 100 sampai 200 tu unhealthy klaskan dia ke unhealthy kita terpaksa kurangkan atau uh, tidak membenarkan uh, aktiviti luar macam sekolah-sekolah uh, itu ada senaman itu di luar padang tu diberhentikan kena ada aktiviti dalam saja. Okey. Kita tak boleh pergi kajian luar. Kita kena tangguh ha, okey. General population should reduce vigorous outdoor activity. Uh, aktiviti luar yang yang vigorous uh, maksud dia macam lari dan sebagainya lah. Sebayu kena tarik nafas yang lebih itu kena stop, sukan kena stop ha. Huh? Kalau 200 hingga 300 ha. Orang tua, orang muda semua itu kena stay indoor, ha? kena masuk, kena ada tutup semua kalau guna aircon. Nah semua ni sangat bahaya, darurat. Kena ambil tindakan yang sewajarnya. Dan kesan-kesan dia, lihat semua ini lah, khususnya kepada uh, penyakit pernafasan, haa. So, itulah tip tips untuk minimise kesan dia. Mask pun ada berbagai jenis. Tu, ni mask. Perempuan itu dia sangat inovatif. Dia tak mau pakai biasa saja macam itu. Dia mau pakai lebih cantik sedikit. Betul, Fashion. Mask pun ada fashion. Okey, Selain daripada jerubu itu, kita lihat ada juga benda lain yang digelakkan oleh masyarakat. Salah satu ialah ladang kelapa sawit. Walaupun ladang kelapa sawit ialah satu produk besar di Malaysia. Membawa masuk banyak wang uh, asing uh, bila kita ekspor kan. Tetapi uh, malangnya bila kita ada tanam kelapa sawit, ada juga bahan pencemaran yang dikeluarkan. Uh, seperti debunga, hidrokarbon, metana, hidrogen sulfide daripada ladang kelapa sawit. Ternakan ha, kita tak banyak usahakan tetapi apabila ada banyak ternakan maka binatang seperti lembu, biri-biri, uh, kambing dan sebagainya menghasilkan banyak mie tanah. apabila dia makan, dia najis, dia macam-macam. Uh, Manusia sendiri pun ha, menghasilkan banyak mie tanah dalam logi IWK. Ha, najis kita disalurkan. Dan di situ, mi tanah itu berlaku. Sebab itu, banyak negara yang maju seperti Jepun, US dan sebagainya, logi-logi uh, IWK yang merawat sisa, uh, gas mi itu ditangkap uh, dalam proses, lepas itu dibersihkan, kemudian dipipekan balik ke rumah untuk digunakan sebagai gas untuk memasak. Sudah dibersihkan, is okay. ha? Tapi di Malaysia kita belum buat lagi. Sebab tu etanologi itu mahal sikit. Sebab tu kita lepaskan. Dan sentiasa kita lihat dalam kawasan perlepusan sampah ada apa berlaku? Kebakaran. Kenapa kebakaran? Sebab ada mie tanah ini. Mudah dia terbakar. Ha? Bila mereput pun ha? ada hidrogen, sulfide keluar. Bunga orkid yang sangat cantik. Semua orang suka. Ha? Kita boleh berbau dia. Huh? Rasa bau dia tetapi ada debunga Debunga itu memang mempengaruhi banyak orang yang ada sistem pernafasan yang asma dan sebagainya Saya ada kawan-kawan masa saya belajar di England Musim bunga datang, bila musim bunga datang Debunga keluar, sebab bunga keluar mah Debunga keluar itu dia terapung-apung dalam udara Kawan-kawan yang sangat sensitif hidung dia akan acuh 3 bulan dan hidung dia berair tiga bulan. Sebab debunga itu mempengaruhi dia. Dia bukan penyakit tetapi sensitif. Hidung dia sensitif. Sebab benda itu ada dalam udara. Bila-bila ada pun dia acu-acu saja. Macam kita, kalau kita masuk dalam sebuah rumah. Rumah itu ada sangat kotor. Lama tak ada orang masuk. Ada banyak habuk kan? Bila kita bersihkan habuk itu bertiuk-tiuk. Kita dapat habuk itu kita akan acu. So, lebih kurang sama. Ha? Tapi itu habuk, lagi tu dah bunga Eh jangan main itu benda 3 bulan acu 3 bulan 3 bulan itu mengalil Macam mana? You tak boleh buat apa pun ha? You pergi pejabat pun ha? Biar kawan tengok pun Masuk dalam Bayangkan sekarang ada 5-6 orang acu acu acu. Saya pun tak boleh jalankan kuliah Betul kan? Ha? <coughs> Apalagi kalau saya dapat kalau saya dapat, acu, ah, acu. Ah, you tak tahu saya buat apa kan? Betul ni. Okey, akhir sekali ialah bahan pencemaran yang dicipta oleh manusia. Nah, bahan-bahan itu sebelum ada manusia, dunia tak ada benda ni. Tetapi manusia, bila ada manusia, semua benda ini telah dicipta, huh, dihasilkan. Huh, SOX, I mean, tanah, CFC, ozon. Ozon tu memang ada, tapi ada dalam stratusfera. Tapi ozon sekarang ini ada di bawah satu sfera dia menjadi bahan pencemaran sebab boleh menyerap banyak haba. VOC itu ha, volatile organic compound, itu compound organik yang mudah terbakar. Uh, PM metal toxic seperti plumbum, raksa itu, ha, racun serangga rumpai, mana dulu mana ada tak ada benda ni. Bahan pencemaran radioaktif lagi teruk bila kita adakan test nuclear test ha. itu radioaktif. Dan peroksi acetylene nitrate itu pan juga satu jenis uh, kabus yang uh, dihasilkan apabila VOC itu bergabung dengan uh, cahaya matahari. Tengok, sumber benda ini uh, adalah sebenarnya dicipta oleh manusia. Baik, sekarang kita dengan cepat beralih ke faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran udara. Apakah faktor semula jadi? Sistem tekanan, angin, pandang darat ataupun bentuk muka bumi, songsangan suhu, ha, songsangan suhu-suhu terbalik, apa maksud dia nanti saya akan terangkan hujan, bahangan surya, faktor alam sekitar yang lain. Kesemua itu boleh mempengaruhi uh, keadaan pencemaran lebih teruk atau kurang teruk. Kita mulakan dengan sistem tekanan. Sistem tekanan ada dua jenis. Satu ialah statik. Sistem tekanan tinggi statik. Tekanan tinggi ialah udara yang sejuk tenggelam. Bila udara sejuk tenggelam, dia akan menghasilkan tekanan tinggi dan kalau dia statik, tidak bergerak. So udara sejuk itu tenggelam, tidak bergerak. Bahayalah. Bahan-bahan pencemaran tak boleh pergi tempat lain. Dia terkurung di situ, ha, terperangkap di situ. Ha, itu sangat bahaya. Kemudian sistem tekanan rendah yang statik, tekanan rendah itu panas boleh naiklah, tapi dia statik, tidak bergerak juga bahaya. Bila sistem tekanan statik tidak bergerak, memang sangat bahaya kepada pencemaran. Tapi kalau ini sistem tekanan aktif tinggi dan rendah, ha, sistem itu bagus sebab dia bergerak, dia menghasilkan banyak angin, Nah angin itu boleh membawa bahan-bahan kotor disebarkan ke tempat lain. Baik untuk kita, tetapi tidak baik untuk jiran. Pengejiran dapatlah, kan? Ha. Angin juga berupaya uh, mengurangkan pencemaran. Ataupun melebih uh, menambah pencemaran. Itu bergantung kepada angin tiup ke mana. Kalau sumber pencemaran di sana, dia tiup dari sana ke sini, tak baiklah untuk saya. Betul kan? Ha? Sebab saya dapat kesan dia. Tapi baik untuk orang itu sebab Ha, tempat itu pencemaran dapat disebarkan Angin boleh mengurangkan bahan pencemaran Seperti angin global Angin wilayah seperti angin monsun Juga memainkan peranan Dan contoh yang bagus sekali ialah jerbu Nanti saya akan terangkan ha, Angin tempatan seperti bayu darat, bayu lak juga ada peranan ha, Saya akan terangkan satu demi satu ha. Ini habuk lah ha. Jangan memandang ringan ha, tentang kuasa angin untuk menghasilkan bahan pencemaran sebab dia macam ini dia boleh membawa banyak habuk masuk dalam udara. Selain daripada itu juga dia angin boleh menyebarkan uh, banyak bahan-bahan itu ke tempat lain. Angin sebagai faktor utama meningkatkan kadar pencemaran. Uh, saya nak tunjukkan, uh, okay, satu ialah monsun. Monsun Apakah monsun yang membawa jerubu dari jiran yang kesayangan kepada negara kita? Ha? Angin monsun Timur Laut ke atau Barat Daya? Barat Daya. Sebab pada musim monsun Barat Daya, angin yang meniup dari Barat Daya datang dari jiran kita masuk ke seluruh Asia Tenggara. Okay, kemudian Singapura, Malaysia, Vietnam, semua tempat dapat jerubu. Tetapi bila meniuk angin monsun Timur Laut, Timur Laut itu datang dari Asia, angin itu menuju ke Australia. Kesemua daripada jerubu itu dibawa balik ke Indonesia dan juga ke Australia. Orang Australia akan dapat dia. So masa monsoon Timur Laut kita bebas dari jerubu. Cuma monsun barat daya kita dapat dia. Okay, itu contoh yang bagus, ha, jerubu. Satu lagi, angin uh, juga Timur Laut membawa habuk merah dari gurun Gobi ke Daerah Huangho. Sebab itu ha, semasa uh, tiupan Timur Laut itu banyak habuk ha, berlaku di uh, kawasan uh, lembah Huangho ini. Angin tempatan seperti siroko membawa habuk dari Gurun Sahara ke mediterranean uh, Mangkuk debu ini saya akan sharekan dalam tahun 30-an. Mangkuk debu berlaku uh, sangat teruk. Ha. Saya ada banyak gambar menunjukkan dia. Secara umum kawasan-kawasan uh, tidak ada angin seperti kawasan katulisuwa banyak bahan pencemaran terkumpul di sini jadi kawasan tropika katulisuwa seperti Malaysia itu merupakan kawasan yang mempunyai potensi pencemaran udara yang tinggi sebab apa sebab kita tidak ada angin kencang untuk membawa jerubu ataupun bahan-bahan pencemaran keluar daripada kawasan kita kita tidak ada typhoon kita tidak ada siklon jadi huh? kita hanya ada monsun saja sih kalau tempat ada siklon mudah saja angin itu ha, membawa bahan pencemaran ke tempat lain oke okay, itu ialah angin monsun dan saya pun sudah huraikan. monsun timur laut ha, adalah meniupkan jerubu ha, balik ke Indonesia ke Australia itu ialah Uh, bayu darat, bayu laut So, pada waktu siang uh, Bayangkan di Pulau Pinang huh? uh, Panas Daratan lebih panas berbanding dengan laut Laut lebih sejuk Bila lebih panas, udara akan naik Betul kan? Huh? Naik Bila ini udara naik, sini sudah kosong huh? So, udara dari laut akan masuk Udara yang masuk dari laut itu sejuk So, bila ini masuk, udaranya pun sudah kosong So, udara dari atas turun So, dia mewujudkan satu kitaran macam gini. Dan kita panggil ini sebagai bayu lauk. Bayu lauk. Sebab dia datang dari laut, So, menyebab, menyegarkan. So, waktu siang, biasanya pencemaran tak ada. Kenapa? Sebab laut itu tidak ada sumber pencemaran. Cuma ada garam sahajalah. Ada garam. Okay. Tapi waktu malam, <coughs> okay, ini ialah kitaran yang dihasilkan. Waktu malam, daratan lebih sejuk berbanding dengan laut kenapa sebab daratan mudah hilangkan semua haba apa yang diserap pada waktu siang pancar keluar sebagai bahangan bumi tapi laut itu simpan sebab air air boleh simpan haba so lebih panas lebih panas dia wujudkan kitaran yang terbalik naik ke atas sebab itu waktu malam pencemaran teruk berlaku saya gak share peristiwa Masa mula-mula saya datang USM, saya duduk di uh, Bayan, Baru, Bayan Baru, Dan setiap malam bau busuk sekali berlaku. Sebab sebab apa bau busuk berlaku? Sebab di tengah-tengah pulau itu ada ladang-ladang kinzir. Ha. So, masa waktu malam saja benda ini berlaku. Ah, bayu itu akan membawa bahan-bahan kotor dari tengah-tengah pulau. Terus keluar ke laut. So, saya duduk di sini. Di tepi laut. Dapat kesan bau busuk sekali. Setiap malam. Tapi sekarang tak ada. Semua tu sudah dipindah. So, bau pun ha, salah satu daripada pencemaran. Okey, selain dari itu, kita ada juga uh, angin tempatan mikro. Yang ini. Pada waktu siang dan pada waktu malam. Waktu siang udara naik ke atas sebab panas. Waktu malam udara turun. Yang naik itu kita panggil angin anabatik. Yang turun itu angin katabatik. Yang mana lebih lebih baik untuk menyebarkan pencemaran keluar? Tentu sekali yang lebih baik ialah angin anabatik sebab dia naik ke atas. Mah, kalau pencemaran berlaku sini dibawa naik, betul kan? Tapi yang ini buruk sekali malam-malam. Angin sejuk turun Udara yang kotor tak boleh naik Sebenarnya semua terperangkap Dalam lurah Waktu malam teruk okay, Pandang darat Pentu muka bumi juga sangat penting Untuk menentukan adakah sesuatu tempat itu Mempunyai tahap pencemaran tinggi atau tidak ha. Misalnya Knoxville dan Kuala Lumpur Adalah dua tempat yang mempunyai Dikelilingi oleh gunung Sebenarnya Kuala Lumpur pun dikelilingi oleh gunung Sebab itu banyak udara yang kotor naik Tidak dapat keluar Terperangkap dalam Macam bayangkan Kuala Lumpur itu dalam satu mangkuk ha, Sebenarnya sebab dikelilingi oleh tempat yang, yang tinggi Secara perbandingan Georgetown adalah tempat yang mempunyai potensi yang rendah Kenapa? Sebab dia tidak terperangkap Dia terbuka, terdedah kepada laut Angin dan sebagainya dia, dia tidak terperangkap macam dalam satu lurah macam Kuala Lumpur, dan juga uh, tempat yang mengalami aktiviti gunung berapi memanglah sangat teruk ha? seperti di Indonesia. Nah, baik kita tidak ada benda ni, dan tentu sekali uh, kalau bandar itu terletak dengan kawasan perindustrian, tinggilah bahan pencemaran. Ha? Tetapi secara umum semua bandar besar mempunyai tahap pencemaran yang tinggi. Sebab apa? Sebab banyak banyak kereta, ramai orang uh, dan sebagainya. Buku sudah sampai. Nanti kita boleh ambil buku ha, okey. Okey, secara umum kita lihatlah banyak tempat-tempat di sini potensi bandar ini, ha? Potensi pencemaran adalah tinggi sebab terperangkap oleh gunung sebab dia di tengah-tengah ada ha, kelilingi oleh gunung. Tapi secara perbandingan Memphis di sini, ha, dia tidak ada pergunungan jadi potensi dia adalah rendah. Cameron Highlands, adakah potensi tinggi atau rendah? Rendah sebab kawasan pergunungan, tidak ada industri dan sebagainya kan? Itu ialah bandar apa? Hah? Itu bandar Paris, okay? Yeah. Setiap bandar besar di luar negara itu ada uh, green lung, paru-paru hijau. Yeah? Bandar Paris sangat romantik. Walau berbulan madu, saya cadangkan mau pergi sana, okay? Cita-cita oh <laughs> tak tak salahnya, hah? Boleh, hah? Sekarang ada bukan sangat mahal lah. London, uh, Tokyo, New Delhi, KL, uh, London, ini Memphis. Okey. Tapi ada juga bandar-bandar sekarang ah yang maju itu berbasic ka pula. Sedangkan kita mahu berketah. Saya nak berkongsi itu juga dengan anda. Apa itu? Itu ialah satu kedai. Ha? Kita ada kedai, restoran dan sebagainya. Ini kedai jual apa? Ini kedai jual oksigen. Dikenali sebagai oksigen bar. Bukan sushi bar, oksigen bar. Kita di New York, di Tokyo, di tempat-tempat ada ini. Sebab dia pahan pencemaran sangat teruk. Ada orang yang ada asma dan sebagainya memang setiap minggu ataupun setiap bulan sekurang-kurang satu dua kali kena masuk dalam kedai ini. Satu jam oksigen, tulin. Bayar. Ha, bayaran dia macam mana? 20 dolar. Ha untuk sekali 1 jam. Tapi kalau you nak tengok TV, nak nak dengar uh, music tambah lagi. Ha. Kalau nak makan lagi tambah lagi. Sebab apa? Sebab kalau dia tidak treatment, dia tidak ada treatment ni, sistem kesihatan lebih teruklah dia. Sebab keluar saja kotor. Hmm. Saya pun, pertama kali saya pergi Tokyo, saya keluar dari kapal terbang, saya sudah batuk dua, kali, dua hari, tidak berhenti. Saya pun rasa, apa ni? ini? So, apa saya, saya sehat, saya tidak ada masalah. Keluar saja batuk, batuk, batuk. Yum, baru saya tahu hmm, benda itu disebabkan udara yang kotor. Tapi selepas dua hari, sistem saya pun sudah adapt. Ha, so, sudah adapt kepada keadaan yang kotor, saya sudah okey lepas dua hari saya nak meneliti tentang songsangan suhu Apa yang dimasukkan oleh songsangan suhu Songsangan suhu ialah suhu yang terbalik Nah keadaan ini adalah normal Atas itu normal, ha, biasa okay. Normal, kita ada udara panas di bawah Udara sejuk di atas Bila ada udara sejuk di atas, ada udara panas di bawah Maka habuk-habuk dari kilang, dari kereta Semua boleh naik Sebab ini panas mah, ma. boleh naik ke atas betul kan? Tapi dalam songsangan suhu, ini ialah keadaan yang terbalik. Lihat, ini ada satu lapisan yang panas ha? di atas udara yang sejuk. Ini lebih panas, ini lebih sejuk. Kita tahu udara panas naik mah, udara sejuk tenggelam mah. Ini macam mana dia mau naik? Lapisan ini lebih sejuk berbanding dengan ini. Dia tak naik lah. Kalau dia tak naik, habuk-habuk yang dikeluarkan, semua akan terperangkap dalam situ. Ha, kalau satu hari, okey. Dua hari, tiga hari, empat hari, satu minggu, satu minggu punya habuk semua terperangkap dalam sini. Ha, bandar itu dikelilingi oleh tanah tinggi, macam Kuala Lumpur. Ha, lepas satu minggu, udara dia sangat, ha, sangat sangat teruk, menyebabkan banyak masalah berlaku. Ini ialah keadaan song-sangan suhu. Dan uh, saya akan uh, Lihatlah beberapa contoh di tahun 48 di Donora, Pennsylvania. Kilang besi keluli menghasilkan banyak sulfur dioxide. Untuk Oktober 26 tu ada 4 hari berturut-turut, ah, 5 hari berturut-turut ada songsangan suhu berlaku, habuk sulfur dioxide karbon monoksida Tidak dapat lepas dari bandar itu untuk 5 hari. Apakah berlaku? Ha. Tengok 20 orang mati, 14000 menghidap penyakit. Ha, sakit ha, Satu peristiwa yang teruk Di London, 52 Pada bulan Disember Masa itu mereka banyak gunakan arang batu Empat hari berturut-turut Ada songsangan suhu pelaku Semua daripada bahan-bahan yang teruk Seperti membakar uh, Arang batu itu ada PM, asap Semua itu terperangkap dalam udara 4,700 mati ha, Disebabkan semua inilah penyakit yang berkait dengan sistem pernafasan. Itu satu peristiwa yang paling teruk. Nasib baik di Malaysia kita belum ada peristiwa yang teruk ini. Walaupun pada tahun 1997, apabila kita ada jerubu yang teruk, beribu-ribu penyakit, apa ni pesakit masuk dalam hospital. Tapi kematian itu tak adalah kan? Tapi hospital mencatatkan rawatan tambah beribu-ribu orang setiap hari okay. Okay, hujan juga boleh mempengaruhi uh, pencemaran udara okay. sebenarnya hujan itu baik kan, bila hujan berlaku dia boleh uh, mencuci atmosfera dia sebenarnya menyerap bahan-bahan kotor membawa turun, tetapi jika hujan itu bercampur dengan asap uh, sulfur, gas sulfur dioxide, boleh menjadi sulfuric acid So hujan itu juga satu jenis pencemaran udara. Sebab hujan asid. Ha. Kalau hujan tulin, ok. Matahari juga adalah satu sumber pencemaran udara. Kenapa? Sebab adanya UV, ABC. Kalau ada UV, ABC tu bahan pencemaran yang boleh mempengaruhi kesihatan manusia dari segi uh, kanser kulit, mata katarak macam-macam. Pancaran gemar ada, semua benda ini ada. Dan memang, ha? kalau berlaku dengan secara tarik boleh berlaku ini. Manusia juga mengelakkan pencemaran udara Dari siki Menukar hutan kepada ini. Tempo hari kita masuk dalam hutan itu, betapa serono, betapa segar udara. Ha? ha, betapa sejuk. Tetapi ini, Georgetown. Ha, mana ada pokok? Ha, satu pun tak ada. Kereta orang, ha, sate, masak-masak, semua panas. Ha, batu-bata semua panas. Hutan konkret menyebabkan banyak habuk berlaku. Menyebabkan aktiviti manusia juga menghasilkan banyak habuk. Banyak sekali ialah kereta. Ah, ini ialah tahun-tahun 30-an di kawasan prairie. Kawasan prairie ialah tempat tanam bijirin gandum yang besar sekali di Amerika. Tetapi pada tahun-tahun 30-an bijirin semua habus. Sebab musnah disebabkan kemarau yang teruk berlaku. Ha? Manusia menggunakan ha? tanah secara berlebihan dan apabila berlaku ini, uh, kering, semua jadi habuk bila ditiupkan, habuk ditiupkan masuk dalam udara, menjadikan uh, sangat teruk ah, bahan pencemaran. Ha? Inilah keadaan dia. Saya tunjukkan gambar. Ah. Nah, tengok ini. Oh. Lori macam lori itu dikejar oleh habuk. Ha? Ini angin meniup. Ha, dapat habuk besar macam ini Bayangkan Kalau kita duduk di tengah-tengah habuk itu Betapa serius ni Bahan pencemaran ini okay? Sampai pada April 14 habuk, Satu habuk teruk berlaku Menyeludupi seluruh Stratford Texas Menyebabkan ramai penduduk sakit Hari itu dikenali sebagai hari Ahad hitam Black Sunday Sebab tak pernah lihat matahari Sepanjang hari itu Gelap saja Black Sunday Ini bila habuk turun balik, ha, tenggelam semua bahan-bahan, kawasan prairie yang hijau sudah jadi begini. Okey, so kesan-kesan pencemaran dengan iklim, memang pencemaran udara boleh mempengaruhi iklim sebab menahan bahan-bahan bumi daripada keluar, menahan sinaran matahari daripada masuk, ha. kemudian boleh menghasilkan uh, kesan-kesan okay, terhadap forest, macam uh, hujan asid, uh, kabus, dan semua ini boleh berlaku bahan-bahan pencemaran semua ini yang telah dihasilkan oleh manusia kita akan bincangkan ini semasa tutorial ha? jangan bimbang selain daripada sumber-sumber industri perlu juga mengingat bahawa manusia juga menyumbang kepada bahan pencemaran melalui berbagai aktiviti lain satu ialah tenakan, industri tenakan industri pembalakan dan juga sangat-sangat penting Apabila kita semua berdoa untuk MH370 ialah uh, industri penerbangan ha? kalau kita tebang sekali saja, sekali saja kita sudah menyumbang 10.4 ha uh, tan karbon dioxide masuk dalam udara. Berbanding dengan kereta dan sebagainya semua kurang. Ha? sebab itu saya dengan semua profesor di University Sains Malaysia uh, adalah penyumbang terbesar kepada global warming sebab kita selalu menemang. Saya satu tahun sekurang-kurang lima kali keluar ha, negara. Tapi tak ada cara lain. Kalau ada cara lain, mungkin saya akan cuba. Adakah anda melakukan sesuatu untuk mencegah pencemaran udara? Seperti kawan kita tak makan daging? Ha, seperti kawan kita berjalan tak guna kereta? Haa. Tak, ma tak makan daging boleh kurangkan bahan pencemaran. Uh, boleh sebab kita kurangkan tenakan. Tenakan itu umi tanah kan, kelokami tanah. Ya. <laughs> tidak memusnahkan hutan. Ya. Kalau kita kurang makan McDonald's, adakah kita membantu pencemaran udara? Ya, sebab uh, McDonald's tu perlu menebang hutan. Untuk dapat ladang, ha? untuk dia punya lembu, ha? juga boleh. Syafiq suka KFC, ha? juga daging. Okey, itu soalan untuk Minggu 10. Ha? Dan saya pun sudah muatkan dalam, tak kita kita salin. Okay. So, berhenti saja di sini.